Abang El lagi asik main bersama Baba Ji, Masya Allah Sehat selalu untuk mereka ya Mudah-mudahan idola kesengan kita selalu dijauhkan orang-orang yang tidak baik Dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, Amin Kita lihat juga bersahabat ya, di momen berikutnya ada momen Baby El Lagi nendang bola, Aduh Masya Allah bersahabat ya Sudah terlihat bakat main bolanya Abang Fatih ya Masya Allah dan henti-hentinya doa terbaik selalu diberikan untuk idola kita Dan kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh Novi15 Wah, roman-romanya abang bakalan jago main bola nih, Masya Allah Luar biasa banget bersahabat Ternyata BBL juga semalam ternyata memakai jaket Liverpool Tim sepak bola kesayangannya Papa Prisky bilang, Masya Allah Jaket yang dipakai ternyata jaket Liverpool ya luar biasa Kita lihat juga persahabat ya outfit lain yang dipakai oleh BBL saat ikut kajian semalam Ini baju yang dipakai itu merek Gucci bersahabat ya Dimulai dari baju yang dikenakan itu dibanderol seharga Rp 4.146.428 Rupiah untuk celana dibanderol seharga 3.285.849 rupiah. Dan untuk sepatu yang dikenakan Rzabat yang merek Dior dibanderol sepuluh juta seratus dua rupiah. Wow, di total itu mencapai 17 jutaan lebih. Ini keren banget, Masya Allah Berkas selalu ya BML. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya Amin Kemudian kita lihat juga persahabat Ini ada momen yang sangat membuat kita bangga dan kagum Dengan sosok Rizky Bilar Attitude yang selalu terjaga dengan baik Ini momen ketika Papa B cium tangan kepada Habib Masya Allah Ini momen yang sangat membuat kita bangga dan kagum Dengan sosok Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk Papa B Mudah-mudahan Selalu menjadi orang baik, selalu menjadi imam yang baik untuk rumah tangga dan keluarganya. Amin. Dan kita lihat juga persahabatia ya, momen berikutnya. Ini ada momen cidukan juga masih di momen semalam. BBL L ya. ini pusing mau pulang tapi masih rame banget Mas dan Mbak Wan di sana persahabatia. Ya. Aduh ini cute banget persahabat kita lihat nih ekspresi pusingnya BBL L persahabat ya kita lihat di sini baby memegang kepala tuh pusing banget dan abang Fatih pun persahabat ya ternyata melihat papapnya juga tuh yang memegang kepala aduh ini cute banget masya Allah Leslar emang keluarga yang sangat bahagia. Kita lihat juga persahabat ya, banyak tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Amanda Bunggu Mengatakan, abang pusing ngeliat wartawan begitu banyak Wah, wow, Masya Allah Luar biasa BBL, emang anak yang pintar banget persahabat ya Apalagi kita lihat nih, abang Fatih makin menggemaskan ketika sudah bisa berjalan Aduh, lucu banget persahabat belum genap satu tahun, BBL sudah bisa berjalan. Masya Allah anak pintar, anak soleh banget tersambat ya, semakin-semakin menggemaskan Ini kebanggaan bagi kedua orang tuanya, dan pastinya kebanggaan juga untuk kita semuanya. Kemudian tersambat disimak juga diunggahan unggahan benny dua jam yang lalu mengunggah foto Kak Rara yang lagi menggendong BBL, Masya Allah selalu ya, untuk Abeni dan Kak Rara juga. Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Kita lihat juga persahabatnya, potret lain tentunya di keluarganya Abeni mul, Yana, Sofian. wah foto bareng dengan Ready juga, persahabatnya doakan support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita.